Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengunjungi pertemuan ke-9 di pertemuan ke-9 ini di teori yang kita bahas adalah optimalisasi Inventory dengan pengisian persediaan. Pada pertemuan kali ini bagaimana kita membahas tentang mensimulasikan sebuah persediaan dengan menggunakan power sim kalian boleh menggunakan pensim ataupun power sim tapi kali ini saya coba di sini dengan menggunakan power sim oke lihat di sini ya nah ini kita yang pertama adalah membuat model dulu model ini sebagai acuan dasar logika kita berpikir bagaimana yang namanya cld causal loop diagram hubungan sebab akibat Nah, di sini ada waktu perbaikan persediaan, ada produksi, persediaan, pemesanan. Ada di sini itu sebagai e, supply, di sini sebagai inventory atau di sini sebagai demand. Lalu bagaimana persediaan yang diinginkan? Nah, di sini sebagai e, variabel cukup cakupan persediaan. Lalu bagaimana di sini ekspektasi Pemesanan ekspektasi pemesanan ini yang dipengaruhi oleh produksi. Lalu, di sini perubahan ekspektasi pemesanan. Nah, ini variabel yang ini adalah waktu perbaikan ekspektasi pemesanan. Oke, kita coba di sini. Di pertama yang kita lakukan adalah yang pertama kita lakukan di sini dengan membuat model yang pertama. Ini sebagai lembar kerja yang kosong. Lalu bagaimana kita di sini? Ada yang namanya level, ya. Di sini sebagai level. Levelnya apa di sini? Eh, okay, diperbesar. Apa yang menjadi di sini itu sebagai persediaan. Maka di sini kita tulis per, sorry, persediaan, ya ini yang pertama kita masukkan persediaan lalu logis yang kedua adalah produksi. Bagaimana produksi di sini? Kita masukkan ini sebagai flow ya, sebagai input masuk. Oke, okay. flow. Apa di sini tadi? Produksi. Nah, ini produksi. Lalu berikutnya mana lagi? Ini pemesanan. Oke. Okay. Berarti flow yang keluar ini dari sini Namanya oke. Okay. Nah ini berarti Produksi di sini ya. Jadi secara logika dasarnya ini adalah sebagai e, Apa namanya Inventory persediaan yang dipengaruhi persediaan Akan bertambah jika ada produksi Atau di sini juga bisa dipengaruhi oleh namanya supply. Tadi supply adalah masuk kepada persediaan. Lalu persediaan ini akan berkurang jika ada pemesanan. Oke, okay, next kita lanjutkan lagi. Yang berikutnya adalah di sini berarti ada level yang kedua, ekspektasi pemesanan. Ya, ekspektasi pemesanan. Apa yang terjadi dengan ekspektasi pemesanan? Maka di sini kita membuat level yang kedua. Oke, okay, kita boleh dibesarkan dulu. Nah, kembali ke sini, ekspektasi pemesanan. Oke, okay, ini dirubah. ini pemesanan. Lalu, ini ada perubahan ekspektasi pemesanan. Ini berarti adanya masuknya dari e, flow ya flow di sini eh sorry nah, di sini ada tarik sini nah ini ini di sini perubahan ekspektasi pemesanan bahan ekspektasi pemesanan ya di sini perubahan ekspektasi pemesanan. Nah, lalu, yang di sini adalah persediaan yang diinginkan. Persediaan yang diinginkan apa di sini? Berarti kita lihat dari sini, auxiliary ya. Nah, ini diperbesar di sini, kembali ke sini. Persediaan yang diinginkan ini sebagai nya Persediaan yang diinginkan. Oke, okay, persediaan yang diinginkan. Nah, setelah ini, baru ada namanya di sini, eh, diagram atau memberikan tanda panahnya kemana. Nah, ini ada beberapa variabel: satu, dua, tiga, tiga variabel di sini, variabel di sini, maka di sini ada yang namanya. Oke, okay, bentuknya seperti ini, lalu apa yang menjadi keterangan di sininya ini bersifatnya konstan konstan itu tetap ya berarti di sini waktu perbaikan persediaan nah waktu perbaikan nah, waktu perbaikan persediaan setelah ini kita langsung masukkan di sini kemana linknya link ini berarti antara ini masuknya ke sini ya oke okay. berarti ini udah miring ke sini artinya ini konstan misalkan di sini tidak kalaupun kita menggunakan data peramalan atau data historis yang sebelumnya ya baik itu menggunakan uh, planning yang lainnya dari teori-teori peramalan boleh dimasukkan tapi di sini udah menjadi baku artinya ketika data masukan di sini itu udah bukan data mentah tapi data itu udah hasil dari olahan semua lalu di sini apa Variabelnya, berarti di sini persediaan yang diinginkan Persediaan yang diinginkan berarti berpengaruh kepada produksi Oke, okay, di sini Nah, oke okay, dari sini berarti masuk sini Oke okay, ya, ini persediaan yang diinginkan berpengaruh kepada produksi Lalu, dari sini kemana lagi untuk e, ekspektasi pemesanan Berarti, dari ekspektasi pemesanan dia akan berpengaruh terhadap persediaan yang diinginkan jadi ada hubungannya ya, hubungan semua kausalup diagram, hubungan sebab akibat. Lalu berikutnya dari sini kemana lagi? Ekspetasi pemesanan, perubahan ekspektasi pemesanan berarti dari sini dia akan mempengaruhi ke ekspektasi perubahan. Oke, sini Nah ini baru kita lanjutkan lagi. Ini pemesanan, rata-rata pemesanan. Di sini harus adalah satu lagi rata-rata pemesanan. Di sini, rata-rata pemesanan, rata-rata nah, pemesanan. Nah, bagaimana kita mengetahui rata-rata pemesanan? Berarti berpengaruh kepada pemesanan ini. Berarti ngeliat ke sini, berapa pemesanan ini tergantung dari rata-rata pemesanan. Nah, dari sini juga akan berpengaruh perubahan ekspektasi pemesanan. Berarti dari sini kita lihat hubungannya kemana sih berarti ke sini hubungannya. Oke. Okay. Dan langsung terhubung, maka di sini ini ada waktu perbaikan, ekspektasi pemesanan. Ini berarti di sini ada namanya variabel konstan, ya. Variabel konstan itu berarti tetap, waktu perbaikan ekspektasi pemesanan. waktu perbaikan Nah, waktu perbayar ekspektasi pemesanan, ya. Jauh-jauh. jauh. jauh. jauh. Sini okay. Nah, ini kan. Lalu kita lihat di sini. Berarti kan variabel ini mempengaruhi dari perubahan ekspektasi pemesanan. Oke, okay. berarti ambil panah ini. Panahnya jangan sampai lah ke sini. Oke. Okay. Setelah ini ada lagi yang lain. Ada ya. Berarti di sini persediaan dipengaruhi oleh produksi ya persediaan dipengaruhi oleh produksi. Nah, persediaan ini nah, sorry ini yang mana tadi. Oke, persediaan produksi kita geser. Persediaan ini nah, dari sini ya ke produksi. Betul nggak? Betul ya. Lalu yang lainnya. Nih, ada lagi satu variabel sini supply constant. Konstan di sini kita lihat di sini cakupan persediaan. Maka di sini Nah, cakupan persediaan. Cakupan persediaan ini memberikan dampak atau pengaruh terhadap persediaan yang diinginkan. Nah, dari sini masuk sini. Ya, berarti artinya ini cakupan persediaan dia akan menginput kepada persediaan yang diinginkan, ya. Ini sifatnya konstan, tetap, ya. Sudah, yang lainnya, sudah, sudah. Oke, okay, ini ya. Nah, setelah ini apa yang harus kita lakukan? Nah, ini berarti setiap ini kita harus uh, kita lakukan untuk pengisian datanya. Data yang diharapkan di sini, maka di sini misalnya 5, 50 ya, eh, l 5. Waktu perbaikan persediaan. Artinya, ketika dimasukkan di sini, maka ini dimasukkan data di sini. Berapa datanya? Misalkan, Definisi karena ini konstan, misalkan kita masukkan 5 Oke, okay? nah, oke, okay. lima di sininya, satuannya mana konstan, hitungannya real integer. Oke, okay? coba kita masukkan lagi. Ini 26.000 persediaannya 26.000, maka di sini 26.000. Oke, okay, 26.000. Oke, okay, di sini berikutnya yang ini adalah 5.200. 5.200, oke. Okay. Eh nah, yang ini 26.000 persediaan 26.000. Rp Oke, okay, apply. Nah, lalu 5.200 rata-rata pemesanan. 5.200 rata-rata pemesanan. Oke, okay, apply. Lalu di sini pemesanan lalu di sini misalkan ini 5200 ribu dua ratus investasi lima oke data yang kita inginkan ini misalnya di sini ada persediaan waktu perbaikan persediaan maka di sini kita masukkan 400 ratus ya, misalkan, oke okay. lalu, persediaannya berapa? 400 ini berapa? 450 ini boleh kita di, dirubah-rubah ya, angka-angka ini ya, nih misalkan ini, ekspektasinya berapa? 400, semua masih sama 400 tapi, kita bisa masukkan seperti angka yang di uh, sini ya, ya ini misalkan ini kan lima lima bisa ngikutin ini nah ini li, apa namanya lima dua puluh enam ribu lima ribu dua ratus ini ini dua ribu oke dua puluh enam ribu 5200 ini 5200 ya boleh kita masukkan 5200 apply oke okay. lalu kita boleh masukkan lagi 5200 juga yang ini 5200 supply oke okay. oke <coughs> ini kita masukkan uh, 5 play oke okay. ekspresasinya yang kita masukkan itu 1 juta 5200 26.000 26.000 5200 oke okay ini tadi mungkin 5 player K ini ekspektasi produksi ini 26.000 karena nah ini tadi yang ini 5.200. Ini 5.200. Nah, ini kita masukkan 5.200. Oke, apply. Oke. Okay. Ini 5, eh sorry. Ini 5. Oke, okay, apply. Nah. Saat di sini coba kita run. Nah, stuckan di sini semua. Kita boleh masukkan yang ini sebagai grafik ini. Nah. Ini ditarik ke sini. Boleh tarik ke sini kalau masih bisa. Nah, lalu di sini kita bisa masukkan ini. Nah, coba kita masukkan sini, lalu ini seperti ini ke sini. Nah, semua ada, ada, ada grafiknya. Yang mana kita bisa masukkan sini. Nah, kalau contoh sini kalau kita perbesar seperti ini, nah, coba. Nah, seperti ini maka apa yang kita bisa lihat di sini adalah ketika disimulasikan nah ini menjadi plotan seperti ini apa yang menjadi turun lihat di yang merah itu ekspektasi pemesanan ya ekspektasi pemesanan ini turun ya misalkan dibikin uh, 26.500 nah kalau seperti ini nanti bagaimana hasilnya nah, dia akan tampak turun lagi Ya, karena ekspektasi pemesanan ini, maka di sini e, produksinya seberapa? Coba, kalau produksinya misalkan 36.500 nah di sini maka hasilnya, nah dia akan melonjak menjadi tinggi persediaan. ya, Ini persediaan karena pemesanannya tidak berbanding, misalkan kalau kita rubah lagi pemesanannya misalkan 26.700 misalkan karena kan ini menjadi naik jadinya. Maka di sini nah, berbalik seperti ini maka logika-logika seperti ini kita harus bangun terlebih dahulu. Apa yang akan terjadi jika produksi, persediaan, pemesanan itu tidak seimbang, tidak balance maka kenapa dibuat simulasi ini agar kita bisa mengambil keputusan yang bisa lebih tepat. Okay?